Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa bersama saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang ramalan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020 namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar Zodiac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 di sini kita akan meramalkan kesehatan keuangan, karir hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan bisnis usaha seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020. Pertama untuk support energi kepada kesehatan. Selanjutnya support energi kepada kategori keuangan. Selanjutnya. Support energi kepada kategori karir dan pekerjaan, selanjutnya kategori kepada hubungan asmara. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperdulat suatu ramalan zodiak Pisces di bulan Juni tahun 2020. Di sini kartu per kategori sudah kita dapatkan dan saatnya kita membuka dan membacakannya pertama untuk kesehatan fisik di bulan Juni kartunya adalah ten of Swords ataupun 10 pedang secara umumnya ten of Swords itu diartikan kesehatan yang menurun itu dikarenakan memikirkan suatu masalah ataupun ditimpa masalah yang di dalam kategori ini masalah atas pengkhianatan dari orang yang ia cintai ataupun pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai jadi kesehatan Pisces di bulan Juni tahun 2020 kesehatannya akan menurun drop serta akan menurun drastis itu dikarenakan cobaan yang ia lalui sangat berat di bulan Juni tahun 2020 dengan dihadapkan kepada masalah sebuah pengkhianatan yang ia dapatkan dari orang yang ia cintai serta orang yang ia percaya selama ini baik itu di dalam kategori kehidupan bisnis dan usaha. Jadi di sini kesehatan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020 akan menurun itu dikarenakan sebuah masalah sedang menimpanya yang di dalam kategori ini adalah sebuah pengkhianatan bel seseorang yang ia cintai dan yang ia percayai. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces adalah Knight of Pentacle. Secara umumnya Knight of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini kelihatan Kesehatan seorang Pisces di bulan Juni sedang menurun ataupun drop Itu dikarenakan ia mendapatkan cobaan ataupun masalah pengkhianatan dari seseorang yang ia percayai dan yang ia cintai kalau di sini menggambarkan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan mendukung serta mensupport Pisces agar bangkit lagi Dan berdiri tegap untuk melalui masalah ini Seseorang tersebut akan memberikan masukan dan energi yang positif kepada seorang Pisces sehingga Pisces berusaha untuk bangkit di bulan Juni Tahun 2020 di dalam kategori kesehatan selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Pisces dan kartunya adalah two of pentacles ataupun dua koin secara umumnya two of pentakel pentacles itu diartikan suatu kestabilan ataupun di dalam proses kestabilan dan di dalam satu hal ini melangkahkan kaki untuk menjawab untuk menggapai keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni Tahun 2020 dan di sini juga menggambarkan ingin bangkit di bulan Juni tahun 2020 dan memperbaiki keuangannya. Jadi untuk keuangan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020 keuangannya masih di dalam zona stabil ataupun proses kestabilan. Itu dikarenakan langkah yang ia ambil di dalam suatu keterpurukan yang berusaha untuk bangkit dan memperbaiki keuangannya akan berhasil di bulan Juni tahun 2020 dengan bantuan dari seseorang. Di sini seorang Pisces akan memulai ataupun bangkit kembali untuk memperbaiki keuangannya di bulan Juni tahun 2020 dengan melangkahkan kaki bersama seseorang dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah naik of one. Secara umum, naik of one itu diartikan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini seorang Pisces akan berusaha bangkit untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi meskipun pernah terjatuh di dalam pertengkaran sehingga seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan menggandeng seorang Pisces untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni Tahun 2020 dan melangkah bersama untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi selanjutnya kita ke kartu karir seorang Pisces di tahun 2020 dan kartunya adalah Ace of One secara umumnya Ace of One itu diartikan suatu permulaan ataupun memulai pekerjaan ataupun ingin memulai karir bisnis dan usaha di bulan Juni tahun 2020. Jadi untuk karir seorang bisnis di bulan Juni nanti, seorang bisnis akan mendapatkan pengkhianatan di bulan Juni, namun ia tidak akan terlar di dalam suatu pengkhianatan tersebut dan ia akan memulai merintis suatu karir dan pekerjaan. Dengan bantuan seseorang yang mendukung ataupun mensupportnya agar memulai pekerjaan serta bisnis yang baru di bulan Juni tahun 2020 Jadi di disini dikategorikan seorang bisnis akan memulai bisnis usaha ataupun peluang untuk bangkit dalam kategori karir Agar karir semakin bagus dan meningkat di bulan Juni tahun 2020 Yang mendukung keuangannya akan semakin meningkat di bulan Juni tahun 2020 Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Cup, secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah senior, seorang yang sudah tua, ataupun seseorang yang dapat dipercaya. Jadi, di sini seorang Pisces di bulan Juni nanti akan memulai karir, memulai bisnis, memulai usaha dengan bantuan ataupun dengan support seseorang yang sudah senior, ataupun yang sudah tua yang dapat dipercaya oleh seorang Pisces. Di sini, seorang Pisces mencurahkan bahwasanya pengkhianatan ia dapatkan dari seseorang yang ia cintai, sehingga di sini. Masukan ataupun motivasi serta jalan keluar akan diberikan oleh seorang senior kepada seorang Pisces Agar seorang Pisces bangkit dan memulai karir yang bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 Selanjutnya kita ke kartu hubungan Asmara seorang Pisces di bulan Juni Kartunya adalah 8 of Cup ataupun 8 Piala secara umumnya egg of cup itu diartikan menemukan ataupun mencari jalan keluar serta menemukan solusi di dalam alam ataupun mencari solusi sebuah dari sebuah permasalahan di dalam diri sendiri. Jadi di sini seorang Pisces terhadap hubungan asmaranya ia sedang diterpa ataupun dilanda pengkhianatan dari seorang kekasih sehingga di sini seorang Pisces akan berusaha mencari solusi dari hubungan asmaranya. Di sini seorang Pisces akan menyendiri serta mencari solusi dengan ketenangan dan berhubungan dengan alam, agar seorang Pisces dapat memecahkan masalah dari hubungan asmaranya, jadi kelihatan pengkhianatan yang didalami oleh seorang Pisces yang menyebabkan kesehatannya menurun itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari orang yang ia cintai ataupun dari pasangannya, dan untuk support energi yang didapatkan adalah King of World. Secara umumnya, kemampuan itu diartikan seorang yang senior ataupun seorang yang sudah tua yang dapat dipercaya oleh seorang Pisces. Dan di sini kelihatan hubungan asmara seorang Pisces sedang buyar ataupun seorang Pisces mendapatkan pengkhianatan dari seorang pasangan di bulan Juni tahun 2020. Sehingga ia mencari solusi dengan sendirinya ataupun menyatu dengan alam untuk mendapatkan solusi dari hubungan asmaranya. Jadi di sini seorang yang lebih senior akan memberikan jalan ataupun petunjuk kepada seorang Pisces. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan hubungan asmara yang sedang berbelit di bulan Juni Tahun 2020 dan untuk kasus bulan seorang Pisces di bulan Juni adalah The World Secara umumnya The World itu diartikan memiliki kesempatan kedua ataupun kesempatan kedua yang ia berikan dan jika The Word kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Pisces, di sini kelihatan kesehatan seorang Pisces sedang menurun di bulan Juni tahun 2020, dan ia itu berdasarkan karena seorang Pisces mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia cintai di bulan Juni, sehingga mempengaruhi kesehatannya akan menurun. Dan di sini seorang kenaik open tackle ataupun seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan mendukung seorang Pisces agar bangkit lagi. Dan The Word di sini menggambarkan bahwasannya, Pisces akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki ataupun menata kembali kesehatannya di bulan Juni tahun 2020 agar lebih bagus lagi dengan didukung oleh seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan jika kartu duat kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pisces, keuangan seorang Pisces di dalam proses kestabilan ataupun di zona stabil dengan mengambil langkah bersama orang lain untuk membangun suatu keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 bersama seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan di sini the word menggambarkan kesempatan kedua dimiliki oleh seorang pisces untuk mengambil ataupun menggapai kembali keuangannya yang pernah jatuh dan dikhianati oleh seorang pasangan selanjutnya jika kartu the word kita gabungkan dengan kartu cardil di sini kelihatan bahwasannya karir seorang bisnis di bulan Juni nanti akan dimulai dari awal ataupun seorang bisnis akan memulai kartu akan memulai karir pekerjaan bisnis usaha dari awal lagi dengan didukung oleh seorang yang sudah senior yang dapat dipercayai oleh seorang bisnis dan doa sini menggambarkan kepada karir seorang bisnis karir seorang bisnis akan mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit lagi dan bangkit lagi di bulan Juni tahun 2020 dengan tujuan mendapatkan karir yang lebih bagus lagi dan bisnis yang lebih bagus lagi selanjutnya jika kartu 2 kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang tises. di disini kelihatan bahwasanya seorang proses mendapatkan pengkhianatan dari pasangan sehingga ia merenungi diri dan ia menyatu dengan alam untuk mendapatkan solusi dari hubungan asmaranya disini Seorang Pisces mendapatkan dukungan dari seorang yang sudah senior ataupun yang sudah tua yang dapat dipercaya seorang Pisces, sehingga seorang Pisces mampu untuk melakukan ataupun mampu untuk mencari solusi dari masalah pengkhianatan yang diberikan oleh seorang pasangan kepada dirinya. Dan doa di sini menggambarkan bahwasanya kesempatan kedua akan didapatkan oleh seorang Pisces di dalam kategori hubungan asmara bersama orang lain ataupun bersama pasangannya. Dan di sini seorang Pisces akan memutuskan untuk tidak lagi mengambil kesempatan kedua bersama pasangan yang sudah mengkhianatinya melainkan ia akan mengambil kesempatan kedua di dalam hubungan asmara bersama pasangan lain. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2020 itu berada di angka 10, 12, 21, 18 dan 89. Baik